Mana bajunya, Cuk? Enggak bajunya, cuy. Mana bajunya? Nah, do, udah, udah. Tuh masih begini. Enggak, atau tahu itu ba bajunya mana dulu. Kam nit. Oh, ini. bukan. Yang leather, yang leather, yang leather, yang tuh, leather. tuh, udah tuh, tuh, tuh, tuh, Bukan, bukan. Yang leather, yang leather, yang leather. gak mau aku kan? ini. Iya, kalau saya mau warnain harus pakai yang leather. Pakai baju lagi. Halo eh, guys, selamat datang kali ini. Mana sih bajunya anjir dah. Halo eh, guys, selamat kali ini kita akan room tour di oh, room tour. Ya. Oke okay, guys. House di eh Ya tahu guys, baju gua dong guys. Anjay, kok gua, gua jadi gini ya? Lihat-lihat, lihat-lihat. Liat, <laughs> liat, <loh. laughs> ah, jadi kita akan num first person dulu soalnya aku agak pusing karena ini dan kita akan tidur tour guys. Jadi Enggak pernah aku pakai helm gua. <laughs> Ya, ya, ya, ya, ya, ya guys. Jadi sebenarnya ini aku bareng teman. Teman. Ya. So jadi e, so aku lagi mabar. Jadi ini aku gabung-gabung nembus ke sini. Apa yang nembus? Kurus ke sih. Jadi awalnya ini sebenarnya dibuat sama saudaraku yang satu lagi abangnya dia. Lembus. makanya dia. Terus habis itu pas e, lagi bareng pas lagi bareng kita main kabar gitu terus habis itu aku buat deh ini jadi dan akhirnya pas pas aku mabar sama dia ya sebentar aku sokeng dulu lagi gereja guys lagi gereja guys di sini hp udah nyalain kan tutup ah soy nah dia dia juga lagi main ya yang biasa tadi yang tadi ah berisik berisik cok sebentar cok Ah, beri petik petik aku juga nyal lagi nyalain aset bisa neng aku lagi asik kopi ah. mengganggu emang ih nah benar tapi Perancis ya Tuhan kenapa di situ topi uh. nah benar kemarin jadi nggak selesai-selesai kan gara-gara cuma ngaturin tuh doang oke jadi cuman kita berdua tadi kan tiga kan jadi ada dia juga tuh lagi habis hmm. jadi langsung aja cewek gimana bang Hei!